balik lagi dengan Ramesh. Kali ini gua akan update X Dominonya versi terbaru ya coy, versi 185. Dan sudah ada kali 8 speeder. Dan untuk kali ini tema liga Liga Indonesia. Ada beberapa banyak klub di Liga Indonesia yang udah gua masukin dan untuk yang belum termasuk klubnya gua mohon maaf karena keterbatasan waktu. Oke coy, di sini gua tidak meminta imbalan apapun. Cuma mengharapkan subscribe dari Anda, Like dan komen di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat slot dari ekskluminanya. Nah ini background dari slot lobby. Dan di versi 1.85 ini kita lihat ada game tambahan di sini. Treasure 77. Ini slotnya cuy. Jangan di skip, skip videonya karena password ada di dalam video ini. Oke, untuk sudah bergabung, yang sudah subscribe dan sudah nonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dipermudah rezekinya. Amin. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya, dan nyalakan notifikasinya agar bisa selalu dapat aktifan terbaru dari gua.